Baiklah sahabat doa semuanya Kita akan memulai doa novena tiga Salam Maria Yang akan kita mulai hari ini sampai dengan nanti tanggal 13 Juli 2021 Apabila ada wujud doa yang sahabat semua ingin kami doakan Silahkan tulis komentar di bawah Tuliskan nama dan Wujud doa dari sahabat doa sekalian, doa novena ini akan kami mulai dengan doa tobat. Berikutnya adalah doa iman, atau aku percaya. Dan yang ketiga adalah doa bapak kami. Setelah itu, kita akan berdoa. Novena tiga Salam Maria, untuk itu marilah kita mempersiapkan hati kita masing-masing.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 Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada, pada permulaan sekarang, sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin terpujilah nama Tuhan Yesus Bunda Maria dan Santo Yosef sekarang, sekarang dan selama-lamanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus amin Thanks for watching this video please subscribe our channel